bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya bersahabat sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya Menemani santai, sore kalian saat ini, Bangun akan memberikan vitamin bahagia tentu untuk kita semua warga Konoha, pecinta Lefty dan Rizky Bilar kita awali ke kabar pertama Persahabat ya perhatikan nih ada sebuah unggahan spesial banget ya Untuk kita semua yang diunggah oleh akun Bilar itu dedek, aduh cute banget ya Nama akun Instagramnya Masya Allah, ini video lama persahabat ya Ketika Kakak Rizky Bilar Berkunjung ke Tempat Ahmad Sahroni Persahabat ya, ini sih tentunya Rich banget persahabatnya masyaallah. Masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak doa Dukung, support dan tentu Semoga banyak dukungan dari orang-orang yang sangat hebat Yang selalu mendukung idola kesayangan kita Di postingan ini juga banyak tanggapan komentar yang diberikan Ya ini dari akun Instagram Ningsu Ningsih, Ningsi Mengatakan di kolom komentar Ternyata mereka lagi di rumah Sultan Bapak Masarun ini Tuh persahabat ya ternyata ada juga yang belum tahu Kalau post postingan video ini adalah video lama persahabat ya Di jawaban komentar ada komentar yang diberikan dari akun Trianti40 Ini video lama katanya tuh Persahabatnya sudah diingetin Ini momen ketika Rizky Bilar Berkunjung ke tempat Sultan Persahabat ya tentu Bapak Mas Haroni. Mudah-mudahan saja Ada sesuatu kejutan Kabar bahagia dan kabar baik yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Untuk berikutnya persahabat Perhatikan juga ada sebuah unggahan spesial juga Yang kita dapatkan Masya Allah banget ya Semakin bangga dan semakin bahagia ini adalah momen ketika di acara semalam menghadiri acara anniversary kelima tahun untuk MS Glow. Makin bangga banget sih karena idola kesayangan kita selalu banyak yang support persahabat ya Perhatikan Masya Allah my bro Risti Bilar katanya tuh <laughs> Kayak sudah kenal banget persahabat ya memang idola kesayangan kita selalu selalu membuat kita bangga Dan mudah-mudahan saja Idola kita ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, tak henti-hentinya Bung Min mendoakan yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kapol Ter-the-best banget persahabatnya sepanjang masa, amin Dan kita lihat juga keunggahan selanjutnya di ada sebuah postingan juga persahabat dia mengingatkan bahwa bakal ada konser Teh Ocha dan Afgan Tentu dalam konser tersebut ada bintang tamu Dede Elesti yang akan dihadirkan oleh Teh Ocha ketika live Instagram bersama Afgan ya Teh Ocha menginfokan bahwa bakal ada Dede Elesti. Ini sih kabar bahagia banget ya untuk kita semua. Masingan ini diunggah kembali atau diripas kembali oleh akun Leslar Latik ada kalimat se juga yang dituliskan ini info info konser Rosa 25 tahun berkarya tanggal 30 Desember di official RCTI akan ada Bunda Lesti kejora belum tahu nih live atau tapping karena tanggal 30 Desember itu udah masuk ke libur akhir tahun kemungkinan sih harusnya tapping ya tapi lihat aja nanti tunggu info selanjutnya TV sahabatbat ya kita tunggu info selanjutnya live atau taping. Yang penting kita happy dan selalu bahagia melihat idola kesayikan kita. Masya Allah banget ya. Ini tentu kabar yang sangat membahagiakan untuk warga Kodoha dan fans sejati yang selalu mensupport dengan tulus untuk Lesti dan Rizky Billar. Kita selanjutnya persahabat yang perhatikan di sini ada sebuah unggahan spesial juga yang terdapatkan info dari ke kejuara langsung. Bakal hadir acara Poles Kepo Elesti dengan episode terbaru Sore hari ini jam 5 sebentar lagi kita akan menyaksikan acara tersebut Mudah-mudahan selalu banyak dukungan, support juga yang tentunya banyak dari orang-orang baik Untuk mensupport acara-acara Dede Elesti maupun kakak Rizky Bilar Dan Kakak berikutnya juga, perhatikan yang ini diunggah oleh Dedek Lesti gejoran di IG pribadinya ini diunggah kembali oleh Uncle Lesti Pilar Tim. Wah, wow, masya banget ya, momen semalam akhirnya diposting juga di akun Instagramnya Dedek Lesti ini sih serasi banget, persahabat ya. Couple goals banget, masya Allah. Tentu. Mudah-mudahan saja mereka selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan kekabar selanjutnya, persahabat diperhatikan juga ada terbaru dari Levi Jobutik. Wow, Masya Allah banget, baru saja ini mengunggah sebuah postingan foto cute dari Lesti dan Rizky Bilar Ini sih pasangan yang serasi banget persahabat ya Dan kita lihat juga, di postingan ini ada kalimat info caption yang dituliskan oleh Levi Jobutik. Ini sih luar biasa banget persahabat ya, Terima kasih dari Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar sudah berkenan mengenakan tenun NTT Wow, Masya Allah banget ternyata Semalam, persahabatnya Lesti dan Bilar ini mengenakan tenun NTT Masya Allah, luar biasa banget persahabat ya Luar biasa, dan henti-henti yang mendukung, mendoakan yang terbaik untuk sang Kejora Dan tentunya sang suami tercinta Rizky Bilar Kita masih menunggu kabar baik selanjutnya